Produk yang didesiminasikan ke masyarakat, teknologi inovatif aquaponik dan kolam bioflok untuk menunjang swasembada pangan di Kota Tangerang. Keterbatasan lahan menjadi salah satu permasalahan utama dalam kegiatan. Pertanian dan perikanan di kota besar sehingga diperlukan inovasi teknologi agar bisa dimanfaatkan secara optimal melalui program produk teknologi yang didesiminasikan kepada masyarakat. Berupa teknologi aquaponik dan kolam bioglok yang dilengkapi dengan pemberi makan ikan otomatis dan sumber energi dari pembangkit listrik tenaga. waktu anggota komisi 7 kami kami ini senang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Dawanti, Ketua KWT RW4 Kelurahan Sumur Pacing, Kecamatan Karawaci Mengucapkan terima kasih kepada Bang Jul Fikar dan BRIN melalui kampus Universitas Luanda Yang telah memberikan bantuan kepada KWT Sumur Mede